Alkitab nah, mengatakan bahwa manusia dikatakan minha adama dari tanah, dari sesuatu yang kalau kita kelola dengan baik, manage dengan baik, ini akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tuhan membentuk manusia itu kata membentuk di sini dalam bahasa Ibrani dari kata wayitzer kata ini berkali-kali muncul di dalam Alkitab tetapi yang membedakan di sini wayitzer dalam kejadian dua ayat yang ketujuh huruf yod di sini ada dua dua kata huruf yod yang membentuk kata wayitzer di situ diambil dari kata yetser sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak untuk berpikir. Nats yang kita baca hari ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bahasa Yunanenya hypernikomen. Nah, problemnya adalah kalau kita memang lebih daripada para pemenang, lalu sejauh mana seseorang itu disebut pemenang. Kalau ada istilah lebih daripada pemenang, nah mari kita gali konsep Rasul Paulus tentang pemenang. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57, Tau de Teoharis tetapi syukur kepada Tuhan. Tau ya, de Dontihemin o yang memberi kita kemenangan. Nikos yang memberi kita kemenangan. Dia Tukuryuhemon melalui Tuhan kita Yesu Christu, Yesus Kristus. Yesus Kristus.